Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Tati Suhartini dari pendidikan matematika FKIP Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk pembelajaran hari ini, sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya. Boleh dipimpin sama nanda. Baik Bu. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Baik, terima kasih Nanda sudah memimpin doa untuk belajar hari ini. Uh. Setelah itu, Ibu minta kalian untuk mengisi daftar hadir pada Google Chrome. Linknya terdapat pada Google Classroom. Baik, Ibu. Baik, bu. Di sini ya. Kalian bisa klik di sini. Apa, sudah semua mengisi? Sudah, bu. Sudah, ya, Ibu. Baik. Hmm, Ibu mau tanya nih, hari ini kita mau belajar apa nih? Ada yang tahu nggak, Ayut hari ini kita mau belajar apa? Saya, Ibu mau Boleh. belajar persamaan garis lurus ya Bu? Ya betul sekali. Um, jadi hari ini kita mau belajar grafik persamaan garis lurus. Nah tujuan pembelajaran hari ini itu dari berbagai literatur kalian tuh bisa baca-baca, um, dapat menganalisis gambar grafik persamaan garis lurus pada bidang kartesius. Setelah memahami itu, kalian dapat membuat grafik. Grafik persamaan garis lurus. Hmm, sebelum itu, anak-anak masih ingat nggak terkait bidang kartesius itu seperti apa? Masih, Bu. Nah, Ibu mau nunjukin contohnya nih dari gambar ini. Kalian bisa menganalisis dari gambar ini nggak? Coba salah satu dari kalian bisa jawab. Saya, Bu. Boleh enggak? Uh, ya, menurut saya itu titiknya berada di titik 6,4 Dengan X-nya itu mendatar ke kiri kanan dan Y-nya itu vertikal atas bawah Ya, terima kasih Indah, jawabannya cukup bagus uh, Tapi Ibu mau menjelaskan sedikit ya Jadi dari gambar di atas bisa kita lihat bahwa Garis horizontal dari kiri ke kanan itu disebut X Benar apa yang dikatakan Indah tadi Terus, uh, sedangkan garis vertikal, ini dari atas bawah, disebut Y. Jadi, titik tersebut itu terletak pada 6,4 dengan titik tumpuannya adalah 0. Jadi, begitu ya, Indah. nih. Uh, sebelumnya, Ibu mau nampilin lagi nih, contoh lain. Uh, Ibu mau tanya nih, kira-kira dari dua gambar ini sama ini, yang termasuk grafik persamaan garis lurus itu yang mana ya? ada yang bisa jawab enggak? Eh mau jawab bu? Saya... Boleh Nanda, boleh. Yang mana ya, nih? Uh, menurut saya yang grafik persamaan guys lurus itu yang tadi bu, yang sebelumnya yang y sama dengan uh, negatif. Yang ini. Negatif dua x dikurang lima. Iya bu, yang itu bu. Nah, betul banget ini. Uh, alasannya kenapa tuh Nanda milih yang ini? soalnya e, garisnya lurus bu, kalau yang yang tadi itu garisnya melengkung. Nah, iya. Iya bisa, cukup bagus. Selanjutnya nan, uh, selan Dilanjut, ya. Nah jadi dari contoh tadi itu bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ini. Uh, misalnya dapat digunakan untuk menaksir suatu nilai dari sebuah peristiwa. Misalnya seseorang dapat menaksir dari jarak yang mereka tempuh dengan kecepatan konstan dalam waktu tertentu. Begitulah seseorang mudah memprediksi kecepatan kendaraannya jika akan menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu. Contoh lain, nih, kita ingin memprediksi biaya produksi. Sebuah perusahaan dapat membuat persamaan garis lurus dengan memperhitungkan fixed cost dan biaya produksi. Per unit untuk menaksir biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah unit barang. Nah, jadi dengan belajar materi ini, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali bidang-bidang yang menggunakan aplikasi persamaan garis lurus, misalnya yang sebelumnya tadi perhitungan kecepatan jarak waktu dalam fisika dan perhitungan harga barang, dan titik impas dalam ekonomi. Nah, sekarang ibu mau menampilkan gambar persamaan garis lurus uh, yang ini. Sebentar, ibu share screen dulu ya. Iya, ibu, uh, kalian bisa perhatikan terlebih dahulu ininya ya. Gambarnya dia mati. Nanti ibu tanya, "Dari gambar ini, kira-kira uh, apa sih grafik persamaan garis lurus itu?" Ada yang mau menjawab? Saya, Ibu. Iya, boleh, Ina. Silahkan. Ibu, kalau menurut saya, grafik persamaan garis lurus itu adalah bentuk dalam bidang koordinat kartesius, yang mana suatu pemetaan persamaan matematikanya dalam bidang koordinat kartesius, Ibu. Wah, hebat sekali, Ina. Sudah tahu definisinya ya. Cukup bagus. Uh, Ibu mau tanya lagi nih, dari gambar ini, kira-kira koefisien X-nya pada persamaan Y sama dengan 4X itu bernilai positif atau negatif ya? Bernilai negatif ya, Bu? Wih, Kamila pinter banget nih. Jawabannya benar. Kira-kira tahu dari mana kalau itu negatif, Kamila? Bisa dijelaskan? Iya, Ibu nilai negatif karena, dimisalkan salah satunya dengan 0 bu, lalu disubstitusikan. Wah, lumayan paham ya. Hebat, Kamila. E, dilanjut ya, karena kalian sudah memahami sedikit nih tentang grafik persamaan garis lurus. Ibu mau bagi dua kelompok nih, yang terdiri dari dua orang dalam satu kelompok. E, nanti kalian diminta untuk mengerjakan ELKPd yang ibu berikan di Google Classroom. Uh, kalian dapat berdiskusi melalui WhatsApp jika nanti ada perihal yang kurang dimengerti bisa ditanyakan pada video konferensi ini. Ibu berikan waktu sekitar 20 menit. Uh, untuk kelompoknya, kelompok A uh, itu ada Kamila dan Ina. Untuk kelompok B, Nanda dengan Indah. Baik, Nih, di sini ininya tugasnya. Ya baik Ibu. Gimana anak-anak? Sudah selesai belum mengerjakannya? Kalau sudah, kembali ke video conference ya. Sudah semua ya. Uh, jika sudah, boleh dipresentasikan hasil diskusinya di sini. Dimulai dari kelompok B terlebih dahulu. Ya Ibu, e, jadi untuk kelompok B itu, untuk yang prasyaratnya, itu kan ada dua gambar ya Bu, gambar satu dan gambar 2. Ya. Nah untuk gambar satu, pertanyaannya, garis memotong sumbu X dan sumbu Y pada, nah itu jawabannya pada satu titik Bu. Iya. Terus, e, untuk yang pertanyaan keduanya, persamaan adalah Y sama dengan 2X. Nah, koefisien X ini bernilai negatif Bu. Terus, uh, untuk yang ketiganya, kemiringan garis ke, itu ke kanan. Nah, lalu untuk gambar yang kedua, garis memotong sumbu X dan sumbu Y pada, itu pada hal titik juga sama kayak yang gambar satu. Terus, persamaannya adalah Y sama dengan negatif 3X, Koefisien X bernilai, itu positif, dan kemiringan garisnya itu ke kanan juga, Bu. Ya. Terima kasih Nanda terus presentasinya kelompok lain ada yang mau menanggapi atau enggak ya? Boleh ditanggapi dari kelompok teman kelompoknya. Saya ingin menanggapi Bu. Boleh Ina. Izin bertanya ke kelompok B untuk mendapatkan nilai x-nya bagaimana ya? Baik izin menjawab ya. Untuk mendapatkan nilai x-nya itu dengan memasukkan uh, salah satunya dengan bilangan nol, lalu baru disubstitusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok B. Selanjutnya adalah bagian kedua di mana jawabannya itu. Uh, mohon maaf, boleh diturunkan ke soalnya tidak ya? Iya. Nah, untuk soal yang pertama, jawabannya itu adalah syarat grafik garis lurus adalah sebuah persamaan linear dengan dua variabel. Dan untuk jawaban kedua, hasil analisisnya itu adalah persamaan garis yang grafiknya melalui titik O di mana titiknya itu berada di 0,0 atau titik pusat bagian presentasi baik untuk uh, terima kasih kelompok B atas presentasinya uh, untuk bagian Ayo membuat silahkan untuk kelompok lain presentasi silahkan kelompok A ya Ibu kelompok A ya tiba -tiba. di dalam soal ya perhatikan gambar dua buah garis lurus di atas dua buah garis di atas merupakan jalan nama kota yaitu kota K dan kota L antara kota K dan kota L saling berpotongan pada sebuah kota, yaitu di titik kota A, X1, X1. Jika kalian diberikan data persamaan kota K dan L, dapatkah kalian menentukan di mana lokasi titik potong dari kedua jalan lurus tersebut? Jika diketahui koordinat titik potong antara 3X plus Y sama dengan 5 dan garis 2X plus 3Y sama dengan 7. Untuk jawabannya, izin share screen ya Ibu. Boleh Kamila, silakan. Iya, apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Kamila. Ya, ini merupakan hasil dari diskusi kelompok kami nah dari soal kan diketahui garisnya itu 3x plus y sama dengan 5 dan 2x min 3y sama dengan 7 pertama kita substitusikan 3x plus y sama, sama, pertama kita pakai teknik substitusi 3x plus y sama dengan 5 y sama dengan 5 min 3x substitusi ke persamaan 2x min 3y sama dengan 7 2x min 3 dikali 5 min 3x sama dengan 7 2x plus 9x minus 15 sama dengan 7. 11x 15 sama dengan 7. Jadi 11x sama dengan 22. X-nya itu sama dengan 22 per 11 sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan X-nya. 3 dikali 2 plus Y sama dengan 5. 6 plus Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 dikurangin 6. Y min 1. Selanjutnya kita menggunakan... Teknik yang kedua yaitu teknik eliminasi. 3x plus y sama dengan 5, 2x min 3y sama 7. Pada persamaan yang pertama itu dikali 3 dan yang bawah itu dikali 1, menghasilkan 9x plus 3y sama dengan 15, 2x min 3y sama dengan 7, 11x sama dengan 22, x sama dengan 22 per 11 sama dengan 2 sama dengan teknik substitusi yang di atas. Kemudian 3 dikali 2 plus Y ya sama dengan 5, 6, di, 6 ditambah Y ya sama dengan 5, Y ya sama dengan 5, 6, Y ya sama dengan 1. Sekian ibu dari kelompok A. Wah, keren sekali ya menjawabnya dengan dua metode. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak dari kelompok lain? Atau menanggapi gitu? Saya ibu mau bertanya. Boleh Nanda, silahkan. Izin bertanya ya untuk kelompok A. Mengapa kamu menjawab bagian ayu membuat tersebut menggunakan metode tersebut? Apa alasannya? Iya izin menjawab ya Nanda eh, ya. Karena untuk mencari eh, menyelesaikan persamaan garis lurus ini, di sini kita diajarkan yaitu menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Karena itu kita menggunakan kedua metode tersebut. Ya, terima kasih kelompok uh, jawabannya. Wah, keren sekali jawabannya ya. Uh, selanjutnya, berhubung waktunya sudah mau habis nih ya, uh, dari yang telah dipelajari dan mengerjakan LKPD tadi, uh, coba kalian sebutkan apa saja langkah-langkah untuk menggambar grafik persamaan garis lurus itu. Ada yang mau menyebutkan? Hai, Ibu. Olah, ya, jadi untuk menggambarkan grafik persamaan garis lurus itu ada beberapa langkah Yang pertama, mensubstitusikan nilai X atau nilai Y pada persamaan garis Yang kedua, membuat himpunan pasangan berurutan pada tab, atau tabel Yang ketiga, meletakkan titik di bidang koordinat Dan yang keempat, menarik garis dari satu titik ke titik lainnya, Ibu Wah, betul sekali, Nak. Keren nih jawabannya. Sudah paham ya, ini ya, materi hari ini? Sudah, Ibu. Mantap. Nah, sekarang kalian unggah hasil diskusi uh, KPD tadi di fitur unggah file yang ada di Google Classroom. Baik, Bu. Sudah dikumpulkan atau belum nih semuanya di Google Classroom? Sudah, Udah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Okay. Sebelum pembelajaran kita hari ini selesai, Ibu mau minta kalian menyampaikan kesimpulan materi yang telah dipelajari hari ini. Uh, boleh Nanda bisa disampaikan kesimpulan belajar hari ini? Ya Ibu, uh, jadi untuk kesimpulan hari ini kita itu sudah belajar grafik persamaan garis lurus. Nah, grafik persamaan garis lurus itu sangat bermanfaat untuk dipelajari, terutama uh, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, langkah-langkahnya pun sangat mudah. Pertama, kita mensubstitusikan nilai X atau nilai Y pada persamaan garis. Kedua, membuat himpunan pasangan perlutan atau tabel. Ketiga, meletakkan titik di bidang koordinat. Dan yang terakhir, menarik garis dari satu titik ke titik lainnya. Cukup, Ibu. Wah, hebat ya, Nanda. Terima kasih loh udah menyampaikan kesimpulan hari ini. Uh, untuk menambah pengetahuan pembelajaran kalian, Ibu berikan PPT dan modul terkait materi ini pada Google Classroom ya. Kalian bisa download filenya masing-masing. Uh, selanjutnya, terima kasih Ibu ucapkan. Mohon maaf bila terdapat penjelasan yang kurang karena keterbatasan waktu. Mungkin di lain waktu kalian bisa tanya melalui grup WhatsApp. Uh, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah, dan berdoa kembali dipimpin oleh nanda kembali. Iya Ibu. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa, sesuai keyakinan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Nanda. Ibu tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bu Sama-sama.